Pria ini membeli alkohol di sepanjang jalan. Tanpa diduga, dia bisa menghabiskan anggur putih 99 derajat. Selesai, beli dua tas lagi, membuat teman-temannya sangat terkejut. Berapa banyak anggur, kakak laki-laki lainnya minum satu nafas dan kelelahan. Apakah Anda bertanya kepada orang tua itu? Sebelumnya, dia adalah dewa anggur Enhe Luonghu. Satu pon anggur ini tidak cukup untuk menghilangkan dahaga. Ternyata dia adalah petugas kontrol kualitas di kilang anggur. Karena kemampuan minumnya yang tiada taraf. Orang-orang Gipsi memanggilnya orang tua. Tapi dia hanya pekerja biasa. Bersepeda di siang hari untuk mencari nafkah. Di malam hari, kunjungi restoran hotpot untuk makan dan minum. Orang yang duduk di meja sebelah adalah seorang pria besar dengan rantai emas. Minum anggur juga merupakan anggur spesial dari pabrik. Anggurnya sudah penuh. Jadi dia memutuskan untuk pergi Orang tua itu segera pergi untuk mengambil sebotol anggur yang tersisa Yang ini tidak memiliki rasa alkohol sama sekali Lebih baik palsu daripada yang saya minum Pasti anggur palsu Hanya pria biasa-biasa saja apa yang kamu cari di sini Saat berbicara Mengapa memarahi orang Begitu sang kakak mendengarnya Dia tidak senang Dan langsung bertengkar dengannya Jangan lupa untuk menghina orang tua itu pada akhirnya Awasi anjing ini pergi dan panggil ayahnya Sepertinya sudah berakhir, mengobrol Saudaraku tidak akan senang, daging itu untukku Orang tua itu sekali lagi terluka parah Tanpa diduga, gelombang ini tidak tenang Badai lain telah tiba, dalam perjalanan pulang Dia tidak sengaja menabrak seseorang Pergi untuk memeriksanya, dia mabuk Orang tua itu hanya harus dengan ramah membawanya pulang Keesokan harinya lelaki tua itu membelikannya satu set pakaian. Dan pergi ke Dai Chuo Pas dengan mobil Anda. Tetapi lelaki tua itu tidak tahu bahwa Dai Biu adalah orang yang berbakat. Di malam hari, lelaki tua itu membawanya ke barbeque untuk membayarnya. Dai Biu memutuskan untuk mengundangnya ke perusahaannya untuk bekerja. Kemudian dia datang untuk bekerja di perusahaan saya. Saya membayar Anda 2000 dolar sebulan. Saya memberinya seorang sekretaris dan seluruh kantor Rumahmu juga terlalu tua jadi aku bisa menukarnya denganmu untuk yang baru Ketika lelaki tua itu mendengar itu Dia mengira Dai Biao sedang menyombongkan diri Tanyakan padanya apakah dia dari rumah sakit jiwa Saat ini, preman di sebelahku tidak bisa mendengarnya lagi Segera kata delegasi tidak tahu di mana untuk membual Apa yang sedang terjadi? Kalau mau beli mobil buat beli rumah kubur pun gak bisa beli preman mau pamer mobilnya mobil ini paling banyak hanya kelas C mobil yang saya duduki ini tidak muat kelas mobil bulan berapa apakah kamu mempunyai dia melontarkan kalimat hinaan bahkan menuntut untuk pindah tangan dan kaki dengan orang di saat tegang tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya keluar dari mobil beberapa bodi guat jangkung ternyata Daibil benar-benar pemimpin tim yang cukup kuat CEO Group telah tiba. Saya akan menghajarmu sampai larut dan akhirnya menemukannya. Halo Jenderal. butuh satu hari untuk menemukan tempat ini. Baru setelah tanya ke sekretaris baru saya tahu. Preman ini adalah pemasok perusahaan kecil. Akhiri karirnya di sini. Daibu merasa lelaki tua itu adalah orang yang berbakat. Jadi dia pasti mengundangnya untuk bergabung dengan grup sebagai wakil direktur dengan gaji bulanan 20 ribu spesialisasinya adalah bersosialisasi di pesta anggurnya orang tua itu menganggap pekerjaan ini bisa menghasilkan uang hanya dengan makan dan minum jadi dia langsung menerima ajakan itu tepat setelah itu, Daibu membawanya ke meja makan sembilan kuantitas Lao Jiu tidak hanya luar biasa tetapi dia juga memiliki keahlian dalam anggur yang merupakan spesialisasi saya, apakah begitu? Saya tidak melihat siapapun di sini tetapi saya mencium bau alkohol Bagaimana menurut Anda Untuk delegasi untuk berinvestasi di institut pertanian Keduanya memutuskan untuk membuatnya mabuk Tetapi pada saat genting Lelaki tua itu mengangkat tubuhnya Gelas delegasi dikosongkan olehnya Gelas itu baru saja diisi dan dia meminumnya lagi Dia segera menuangkan gelas baru Tadi sangka, Sebelum sempat duduk Lelaki tua itu mengajak minum lagi Setelah beberapa saat Keduanya sedikit tidak nyaman Harus menawarkan untuk mengganti bir untuk melanjutkan pertempuran Bir seperti air yang disaring untuk orang tua Tidak masalah berapa banyak botol yang ada Tak lama kemudian Lelaki gendut itu mabuk dan menolak untuk duduk dan memeluk ikan mas Setelah beberapa minuman Cuo tua dan daibu pergi ke terung Nguyen bersama Di kota Budaya minum tentu saja tidak sama. Kali ini, Daibu menjadi tamu utamanya, tetapi karena dia ingin menghindari minum, dia mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah Jenderal Bu. Karena mereka adalah tamu utama, mereka diperlakukan sangat istimewa. Orang tua yang dianggap sebagai Bu Jenderal harus duduk sebagai tamu utama. Sangat sulit untuk duduk, jalan baru saja dimulai. Nyonya rumah mengucapkan beberapa kalimat lalu mengangkat gelasnya terus-menerus. Baru saja makan sepotong ikan. Dia diajak oleh orang-orang di sekitarnya untuk minum Arab. Minum sampai gelas keenam dan masih belum makan apa-apa. Pertunjukan dimulai lagi. Pembawa acara berkeliling untuk mengundang setiap orang dua minuman. Ini disebut keanggotaan. Lelaki tua itu merasa sedikit lelah. Dia menuangkan segelas besar ke tangannya dan meminumnya dengan cepat. Kemudian dia pergi lagi untuk mengundang di gelas di samping gelas. Hari ini tidak peduli tugas apa yang dia selesaikan. Hari-hari berikutnya lelaki tua itu berlalu seperti itu. Dia menjadi dewa anggur yang menyapu Trung Nguyen. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan ahli anggur asing. Dia juga membawa dua murid bersamanya. Halo kawan-kawan, saya Daima. Nama saya Tiefan. Nama sekolah saya adalah Mafan. Ah! Kamu Ma Fan. Jadi, apakah namamu Ma Bukan. Nama saya Ma Daiha. Ternyata delegasi itu sendiri yang mengundang senior ini untuk menyelesaikan masalah korporasi. Hari ini, dia membawa lelaki tua itu untuk menemuinya. Orang tua itu mencicipi semua anggur putih di atas meja. Sebutkan juga nama masing-masing jenis wine. Pada saat itulah lelaki tua itu menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berasumsi bahwa lelaki tua itu telah mencicipi satu minuman yang salah. Bahan utama anggur Taipong adalah cao luong. Ini adalah kombinasi dari aroma manis dan pedas. Anggur ini rasanya cukup ringan dan memiliki rasa manis jelai dan kacang polong di dalamnya. Mungkin staf layanan, sambil menuangkan anggur, menuangkan dua gelas anggur bersama. Dia kemudian menuangkannya ke dalam gelas yang belum dicuci. Begitu saja dituangkan ke dalam cangkir kuartet Jadi ada sedikit kotoran di dalamnya Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu Lelaki tua itu bertanya kepada pelayan apakah itu masalahnya Karyawan baru itu mengaku salah menuangkan gelas Analisis lelaki tua itu membuatnya sangat dikagumi Jadi dia memutuskan untuk menjadi penasihat sebuah perusahaan yang memenuhi syarat Segera mereka pergi ke Chow Giang Malam ini mereka harus bertemu dengan tokoh penting Jenderal Liu Bos mereka adalah rekan lamanya Juga pesaing untuk mempersiapkan pertandingan alkohol yang tak terhindarkan Pria tua yang memakai kacamata hitam itu terlihat sangat sulit didekati Dia berpakaian sangat gaya dan berjalan dengan bebas Sekretaris membawa lelaki tua itu ke pesta malam Tanpa diduga, orang yang dikirim pihak lain adalah saudara perempuan kandungnya Awalnya dia mendengar bahwa saudara perempuannya pergi bekerja dan menjadi manajer. Tak disangka, suatu hari sepupu bertemu dengan cara ini. Ternyata lelaki tua itu dirawat di rumah sakit karena banyak minum tahun itu. Pada akhirnya, saudara perempuannya melewatkan ujian sekolah menengahnya. Keluarga tidak memiliki cukup uang untuk merawat kedua bersaudara itu. Saudari itu marah dan lari dari rumah. Tapi pesta minum ini adalah tempat para sepupu harus saling berhadapan. Saudari yang paling marah meminum botol itu kosong. Meskipun mereka bersaudara, kuantum keduanya sangat baik. Tapi dari segi minum, kakaknya masih sedikit lebih baik dari adiknya. Adik saya minum begitu banyak botol berturut-turut sehingga dia dirawat di rumah sakit. Setelah memeriksa meskipun dia tidak terpengaruh secara serius. Tapi lelaki tua itu sangat berbahaya. Karena dia minum alkohol setiap hari sepanjang tahun. Jadi meski perutnya tidak bermasalah. Tapi perutnya sangat terpengaruh. Jika Anda tidak terus minum seperti itu. Sulit untuk mempertahankan hidup. Jadi lelaki tua itu memutuskan untuk mengurangi minum. Dia ingin membawa adiknya pulang. Tanpa diduga, saudara perempuan saya menandatangani kontrak 3 tahun dengan perusahaan tersebut. Jika kontrak dilanggar, satu miliar harus dibayar. Tetapi jika lelaki tua itu memenangkan kompetisi alkohol Ken General, kompensasi saudara perempuannya dapat dibayarkan. Pikirkan tentang hutang Anda kepada saudara laki-laki Anda selama bertahun-tahun. Orang tua itu menerima untuk berpartisipasi dalam kompetisi sendirian. Ini juga sesi minum terakhirnya. Sisi lain juga mengirim seorang profesional. Setelah itu, mereka pergi bekerja. Bagaimana lelaki tua itu menuangkan anggur sambil berbicara tentang budaya anggur yang sebenarnya Memikirkan tahun itu, Dohang membuat alkohol menggunakan tiga tetes darah Perbedaannya adalah setetes intelektual mempelajari seni bela diri setetes Yang terakhir adalah dari idiot Saya sudah minum selama setengah hidup saya Kurang paham pencak silat sampai sekarang saya paham Mungkin aku sudah mabuk sendiri ke titik kebodohan saya hanya tahu bahwa kematian dan keberuntungan tidak perlu terlalu ahli. Kalau tidak, akan sangat menyakitkan untuk menyesal nanti. Menurut saya kerjasama itu seperti permainan. Seperti nasi ketan, air dan gaji seperti itu. Ini bahkan bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah timbal balik, fusi, peningkatan bersama. Hanya anggur yang baik yang bisa dibuat dalam kehidupan lelaki tua itu ini adalah gelas anggur terakhir cangkir ini saya miliki untuk semua orang setelah mengatakan itu dia mengangkat ember dan meminum anggur putih di dalamnya karakter dari China Selatan ini juga akan bertanding dengannya tapi untuk kesehatan orang tua itu Daibu akhirnya meminta maaf kepada pengganti tua dia setuju untuk membantu lelaki tua itu membayar pelanggaran kontraknya Lao Liu juga meninggalkan sedikit wajahnya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Daibu Akhirnya, dia mengumumkan kepada semua orang Pemenang hari ini adalah Dewa Anggur Tua dari grup Bulu Beberapa bulan kemudian Lelaki tua itu dan saudara perempuannya membuka toko barbekyu untuk mencari nafkah Untuk dirinya sendiri dan juga untuk saudara perempuannya Dia tidak minum lagi Kedua bersaudara itu akhirnya bisa menjalani hidup bahagia yang normal bersama. Ingatlah bahwa meskipun anggur itu baik, jangan serakah,